Ngapain Get it when I get back. Momen-momen Mad. Hari nah, ini gue ingin bermain game MiniCraft. Oke, langsung aja kita lihat perjalanan kita dengan bermain MiniCraft di mode survival. Kita berpetualang. Oke, langsung aja. Let's go. Oke. Inilah karakter gue. Dan gue bermain dengan si Kolot namanya. Kolot polot kita muter-muter cari-cari bodoh amat Ngu enggak anggap gua Oke okay, kita langsung ganti hmm, ada skeleton bos ada skeleton kita langsung ganti kamera dulu bos review moments later Oh anjir hmm. anjem ayo ayo guys kita muter-muter dulu rumah. ya, ya. oke okay, kita kita cari kontrakan dulu guys what bisa nih Help. Uh, mantap gampang woi ini siapa woi aduh kos-kosan gua lu udah bayar apa belum bos? bos. sudah bayar apa belum? belum. Dia belum bayar. katanya murah. Aku bilang tabok. murah. oke okay, kita. ah lu usir, usir, usir. sono, sono, sono, sono. sono goblok. ah dia tidur lagi guys. gimana dia membangunkan? oke. Okay. Ah, oke okay, guys. Bangunin dia, guys. Jangan nyoblo, ntar aku tabuk sampai mati. Mam, mam, mam mampus? Oke, okay, kita salam. pada golem, golem boh. Abisin golem gua ya? Enggak, Ches. Halo, guys. Ini titan gua nih. ayo hai, hey, hey. kolot, kolot, bikin, bikin, bikin golem lagi, bikin golem. Main survivalin, main survival, ini ini survival aku, aku, koblok. Main kreatif eh, lah, reak. dulu lama. Eh, ini kan aku masih dikasih eh, Rumah kita asli J bos. Mati, mati rasa. Ini malam. ada apa bos? Coba kita ke sini bos. J hmm, ke alam lain bos. Langsung aja ke surga bos halo guys tapi di sini ke surga oh, bos. ini surga oh ya neraka jalur five ini bos wow woi apa tuh apa tuh apa, apa tuh apa ada jamur itu kan berbahaya enggak takut ini bos gue ini ini ini gua terlalu gigi gini wah itu apa tuh suara eh, sap Suara apa gas hanya suara gas gitu buat suara gas nggak pernah mendengar suara gas anjir ada jamur-jamur eh hey, aku lupa ke suara kucing anjing <tuk> anjim dapat. Oke okay, guys gua mau bikin challenge sampai sono guys sampai atas telepon aja ini suara panjing. <gir> Itu coba ke situ. salah, Cok. Oke, okay, guys. oke okay, guys. Okay, guys. Kita ke sini, guys. Mantap, guys. Itu apa tuh anjir? What the fuck apain kita? Ini hmm. turnamen kita harus turnamen, turnamen, turnamen mini crab. Bos nice. oke, okay, bos oh, kita mainan. mau kemana lagi? Ini harus turnamen, bos. Hmm ah, mending gue jatuh anjim sini dong. Teh gua teleport ya, si kolot gue, gue teleport dulu, bos tonjok kau ya tonjok kau ya gue teleport ini, ini anak ini anak ini. awas awas awas awas bos awas gua awas saya sampai sampai ke atas kita bos like <tuk> dia bos kentang woi gua enggak punya salah apa bos itu jelly jahat jelly jelly je Bro. ya kita makan lah co co dan co mati hmm. oh my god No dulu bojo. Bojo Aku kan Itu ngapa jeli-jeli maksa, bos. Kita bunuh, bos. Mending gue gue. Ah. Sini bisa, bos. Jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, hmm, hmm, hmm. jeli, bawa jeli, jeli, jeli, bawa jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, jeli, Anjim. Aku mau kasih senjata. Kok. Banyak banget, co What the fuck Men, dia? Lihat senjata kita kita kesana lagi. Woy! Hmm, Senjajanya guys. Kita ketinggalan, woi, senjata, dasyat, senjata Kita aventure lagi, guys. Avenger. Avenger. Dapat, guys. Tolong, guys, dikejar sama Jari Bangsat. Kita harus ke garis ini, guys. Kemana ini dia orangnya anjing help ini kemana ini anjing? <tuk> anjing jago. fuck, lu, fuck, fuck, fuck, man fuck, man fuck, man fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, pusing fuck, pusing ya, ya. Hmm, hancur semua gue enggak tahu oh, balik ayo, lagi a few inches later oke oke guys ini ini ini ini gue dia terbang anjay gimana bisa terbang gue anti api coba makan coba makan terus ke lava kapi kapi hmm, mamam guys anti api guys ini jadi adem guys Emang the basic si kolot. tonyok Mau okay. hmm. nah, oh, ngapain, guys? Gua oh, anjay. Ke lautan anjir. Sabar net gua gila kali kau ini Cok Oh, belakang eh, belakang. Oh Apa sih makin gede makin kecil goblok banget dah. Kau. Bener-bener, gue tinggal dikit. Beda banget, nih. Terikat. help help guys helih, lari, lari. lari, lari. lari. helih, hmm. kau helih, helih, helih, helih, helih, helih, helih, helih, helih, helih, helih, Oh, lagi, mah. aku mau ke sana Cok tapi gimana mau oh, ke atas Cok gimana Cok Aduh ini, Kau balik lagi oke okay. mantap guys dibantuin guys Oke okay. wow. inilah masker Master King King anjing ini mah emang ini, noob anjing bukannya petualang anjing lah ini mah apa sih nyet ini kok pal kok kejeda tanya buka lu bikin yang bener anjir. Oke okay, guys, ini gimana lagi tuh loh mah? Hmm. langsung guys. Oh kita mau ke atas guys, ke atas lagi guys. Hmm, bantuin, help, help, help me, cepetan. Wah oh, ini gimana anjir gue? Guys, gimana lagi? kemana Om? Wow, kita udah sampai di atas, guys. Oh, ini lambat amat, Wee! ini jalan. Ini jalan lambat amat, ini. gila guys, kita udah sampai Ih, sini. Belum. Ih, lihat nih. Tuh. Harus naik. Tadu, Tadu. Oh, ini tangga ya. Lip. Ha? lip cok. Ha? harus ke atas terus naik naik naik. naik. Gimana lutar dulu. Dan naik. sekali. guys, kita langsung ke atas, guys. Boleh, kita melunyahnya di Oh, Kita open menjadi guys. Tetret Superman Anjas. Wow, the best. Oke, okay guys. Kita sudah menjadi Indian. Iron Man. Bruh. Wow, kita menjadi Iron Man guys Oke, okay. okay. sampai sini aja Perjalanan Aventure kita See you next time Goodbye Peace bublok menggurkan oh, ajil Allah, Allah. Allah. abarikan nabi mahrum jaga kawan kita